Indonesia tanah air beta usaha abadi nan jaya Indonesia sejak dulu karena tetap di hujan. Insya Allah tempat lahir beta dibuat dibasarkan bulan Tempat berlindung di hari tua Tempat lagi menutup mati.